Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Widya Kitchen. Di video kali ini, aku pengen share ke kalian gimana aku bikin sambal baby cumi ini enak banget, teman-teman. Dijamin nasi di rumah bakal cepet habis. Tonton videonya sampai selesai, ya! Di sini untuk bahannya ada satu ons baby cumi. Ini aku cuci bersih, kemudian aku rebus ya teman-teman. Kemudian untuk bumbu kalian cek di kolom deskripsi ya. Pertama didihkan air untuk merebus cumi. Ini cuminya udah aku cuci, kemudian langsung kita rebus. ini selain kuman-kumannya mati juga mengurangi rasa asinnya ya. Kemudian untuk bumbu ini aku mau goreng jadi aku mau belah-belah jadi dua gitu teman-teman. Biar nanti pas kita goreng itu kayak cepat mateng gitu loh. Nah untuk cabai rawitnya Biasanya aku sayat-sayat gini Biar nanti pas digoreng itu Nggak meledak-ledak ya teman-teman Kemudian kita panaskan minyak goreng Kita tumis untuk Bawang merah bawang putihnya Ini sampai harum dan sampai Setengah matang gitu ya Nah, kalau bawangnya udah kayak gini langsung kita cemplungin tomat kemudian kita osek-angsek bentar ini mau aku tutup ya teman-teman biar kayak lebih cepat matang gitu Nah kemudian kita tinggal masukin cabai ya teman-teman Kita tumis lagi sampai cabainya juga mateng Kemudian ini aku mau ulek Kalian boleh ganti pakai blender juga Aku mau tambahkan garam, MSG, sama gula aren Untuk gula aren kalian boleh ganti jadi gula pasir ya Kemudian kita siapkan minyak goreng panas, kita mau goreng cuminya yang tadi kita rebus ya teman-teman ini cuminya udah matang sebenarnya, cuman kita mau goreng oh ya sambalnya ini bisa awet tahan berhari-hari apalagi kalau disimpan di kulkas biasanya kalau aku bikin banyak aku taruh di cup-cup kecil gitu dan aku taruh di freezer juga jadi kalau lepas kita lagi mager kita lagi gak enak mau makan apa gitu tuh kita tinggal ngeluarin ini dimakan pakai nasi aja itu udah enak banget teman-teman. Ini aku mau tambahin cabai rawit sama daun jeruk ini biar makin nampol pedesnya ya. Ini dia hasilnya Sambal baby cumi ala aku Ini enak banget teman-teman Bikinnya juga simple Tapi yang jelas ini awet Jadi buat teman-teman bisa bikin banyak Dan bisa disetok juga ya Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya